Kembali lagi dengan channel Herujo Saat ini kita akan mencoba untuk memaparkan bagaimana tentang materi K3 tentang petunjuk memadamkan kebakaran dengan menggunakan APAR Kita tahu bahwa kebakaran itu bisa terjadi di dimanapun kita berada dan dengan menggunakan APAR kita akan bisa mencegah api membesar dan kita memiliki pengetahuan yang bagus dengan cara yang menggunakan apa dan ini semoga bermanfaat bagi kita semua Memut, uh, petunjuk memanapkan kebakaran kita harus ingat bahwa api itu ada segitiganya api apa sih segitiga api itu untuk terjadinya satu pembakaran harus ada tiga unsur segitiga api yaitu pertama bahan bakar uap yang mudah terbakar gas, kertas, kayu nah ini bahan bakarnya terus ada panas atau hitnya uh, sesuatu yang cukup untuk membentuk membuat bahan bakar itu terbakar seperti percikan api, las, uh, benturan besi, dan oksigen jadi ada bahan bakar, ada panas, ada oksigen ya ini diperlukan supaya api itu bisa terjadi kalau tidak ada bahan bakar, maka tidak akan bisa salah satu misalkan bahan bakar maka tidak akan terjadi api. Misalkan tidak ada oksigen di ruang hampa, maka api pun tidak ada. Penyebaran panas, ternyata panas itu ada penyebaran panas yang kita ketahui. Yang bisa kita pelajari ada pertama ada konduksi, konduksion, penyebaran energi panas melalui benda padat sama kedua konveksion perbedaan kalor melalui cairan atau gas yang ketiga radiasi pancaran energi panas melalui sinar elektromagnetik dalam bagian inframerah dari spektrum kemudian diserap oleh bermacam-macam tingkat derajat produksi ini melalui benda padat si benda-benda uh, logam konveksi itu melalui cairan atau gas contohnya udara air yang panas itu konfeksi radiasi itu seperti radiasi sinar matahari seperti itu ya ini pengetahuan selanjutnya ternyata eh, apar itu ada kelasnya Mungkin kita nggak tahu selama ini ternyata apar itu ada kelas A, B, C, D, E, F yang ternyata kegunaan dan fungsinya berbeda-beda ya misalkan apar kelas A Inti untuk kena padat kayu kertas plastik karpet kelas B cairan mudah menyala petrol oil paraffin C gas mudah menyala propan butane kebakaran listrik kelas D metal aluminium mekanik zium kelas E kebakaran listrik kelas F cooking oil dan fat dan lemak jari. Uh, tidak bisa uh, nanti apar ini kelas A atau kelas B digunakan untuk kelas F, O, oil jadi nggak bisa ya jadi walaupun apar tapi tidak akan bekerja ya, contohnya untuk kelas A kelas A ternyata air air ini otomatis tidak akan berfungsi kalau digunakan untuk uh, menyerang minyak, maka minyak ini akan semakin membesar kalau kena air kelas B ini busa atau foam kelas C ini bahan dasarnya CO2 atau karbon dioksida gas kelas ABC ini tepung dry powder dan kelas K ini fit chemical. kalau kita lihat tadi misalkan kelas F misalkan cooking oil dan fat ini adalah minyak untuk memasak dan lemak tentu saja tidak bisa kita gunakan yang kelas A air maka akan e, minyak dan lemak dalam untuk memasak itu kebakaran pada dapur akan semakin besar jadi kita harus tahu klasifikasi kelasnya pemadam api itu supaya kita tahu kegunaannya Contoh lagi kelas A air untuk untuk uh, memadamkan listrik tentu saja tidak bisa ya makin listriknya makin konsen makin parah penggunaan alat pemadam air pemadam api atau apar itu sering kita lihat di gedung-gedung ada apar ternyata ternyata ada ada empat ya pulpen I'm squeeze, dan sweep, apa sih itu pull pin, I'm squeeze, start, sweep Yang pertama pull uh, the pin Untuk memudahkan Anda menekan tuas dalam rangka menyebutkan alat pemadam api. Tentu kita harus melepas uh, pinnya ya, pin itu penguncinya itu Kedua, I'm at the base of the fire Arkan nozzle ke tengah pangkal api Jadi Uh, Arahkan nozzle apar itu tepat ke bagian tengah ya. Squash, tekan tangkai tuas agar media pemadam menyembur keluar. Lalu tekan, dan sweep set to the side. Tutup seluruh area terbakar, sampai oksigen tidak bisa masuk lagi, lanjutnya sampai api padam. Perhatikan area mungkin terjadi penjalan kembali, ingat posisi diri. Anda jauh dari api ya, jauh dari api dan ingat e, arah api itu seperti apa, arah apinya kemana kita harus melawan e, arah angin juga. Pemasangan apar, penempatan alat pemadam api atau apar. Setiap alat pemadam api yang harus ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat ya, tentu saja. Jangan tersembunyi atau di tengah-tengah lemari Contohnya Tinggi pemberi dan pemasangan adalah 125 cm dari dasar rantai tepat di atas alat pemadam api Tandanya ya Pemasangan dan penempatan api Pemadam api harus sesuai dengan jenis dan pergolongan kebagaran Harus ditulis jenisnya Penempatan antara alat pemadam yang satu dengan yang lain tidak boleh melebihi 15 meter jadi tidak boleh lebih pemasangan alat pemadam piringan jadi CO2 dan dry g -micro dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat tidak kurang 15 cm dari permukaan nanti itu ada uh, ukur-ukurannya ya, penempatannya apa di dalam ruangan demikian materi training tentang pemadam kebaran Kebakaran dengan menggunakan apar, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagaimana kita mengetahui apar itu apa, jenis apar itu apa, dan penggunaannya seperti apa. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terima kasih.